Kaldo anu mau lanjut ke beasiswa S2 tuh. Uh, di umur-umurin aja Bang, di umur umur 39, empat 40 lah itu kan udah matang ya. Hmm. Barulah kita ambil beasiswa. Oh itu, rencana di mana tuh beasiswanya tuh? Ini rencananya tuh kalau selesai dari UNSIA ya. Hmm. Kalau selesai dari UNSIA rencananya tuh ditawar sih, kemarin ditawar tuh untuk Sebelumnya sebelum kuliah kan ditawar S2 kan. Dulu saya bilang kuliah S2 malas. Terlalu dini gitu, terlalu dini, masih masih masih belum lah. Bahasa Inggris aja masih di kalang kabur. Nah. Gitu. nah. jadi kalau bagaimana kalau kita kuliah lagi sambil membangun jaring pertemanan, ya kuliah eh, S2-nya ini Bang kalau bisa di luar di luar aja gitu kan? Bosan ya. di republik ini. <laughs> <laughs> ya saya juga rencana sih mau gitu sih. Mau hmm. lanjut keluar. Kalau nah, bisa ya, Eh iya. uh, kan Ini kan masih corona tuh, Bang. Hmm. Mungkin ya, Setelah kita lulus semua kan, uh, lulus kita semua di Indonesia, coronanya udah selesai gitu, kelar kan? Iya, pas uh. banget. Pas banget. Uh, uh, coronanya udah selesai, kelar. Ya sambil belajar, sambil kita benahi yang kurang-kurang, bahasa Inggris kita dibenahi dikit. Hmm. Kan benahi dikit, ya, benahi benah benahinya banyak. Hmm. Inggris kan hanya tahu yes dan no saja tuh, no problem, no problem. Iya yeah, yeah, no problem aduh kocak. Jadi dulu pernah diikut event yang pelatihan yang Pematerinya dari apa luar gitu, boleh semua. Hmm. Ini dikasih masuk dalam ini dalam lubang ini nih, jebakan Batman nih. Kenapa? Nah, Kenapa? Bang dari awal sampai akhir masih Inggris semua bang. <laughs> Tadi aku bingung, boleh kan tanya? Your name? My name is Aldo." You good? Ah, I'm good, good, good, yeah. good, good. Jadi ketika mereka mau diskusi, dari Where are you come from dan lain sebagainya, berusaha langsung terus menjawabkan. Aduh, I'm sorry Mister, my English, my, my, my speak English is bad. <laughs> <laughs> ya gak apa apa dilatih. Kayaknya perlu <laughs> nih kita bikin, ano ya, semacam English club ya di unsia ini gimana ya? Boleh bang, yang dudongket-dudongket anak-anak bahasa Inggris tuh, siapa yang pintar-pintar ya. Nah itu dia. Nanti hmm. perlu kita data lagi nih. Siapa yang speaking nya bagus? Enggak usah, enggak gak usah nulis nulis dulu bang, yang penting speak-speak aja dulu. Betul, kita enggak perlu Betul, belajar ya. grammar lah di sini. Kita hmm. cuman perlu komunikasi aja dalam bahasa Inggris. Ya. Iya bang, itu, itu yang kunci dulu tuh, komunikasi. Hmm. Kalau nulis kan ada Google Translate tuh, ah udah, hmm, clear itu. itu masalah gitu yang yang yang yang jadi masalah tuh bak, yang itu ketika diajak ngobrol nggak nyambung nyambung. <laughs> hmm. Tidak, padahal itu kunci ini bang beasiswa tuh bang untuk S 2 tuh. betul. Tapi memang kalau belajar bahasa itu nggak bisa langsung sih itu harus dicicil lah istilahnya nggak nggak bisa langsung kita pintar gitu. emang ada step by step lah. sering-sering mendengarkan gitu langsung join ya? Oh iya sih. Enak tuh bang, kalau dibuat podcastnya tuh anak-anak SI. Iya, boleh, boleh, boleh. Itu Omar Man itu yang paling suka tuh, kumpul-kumpul biasanya, bikin podcast oh, asik. Iya. Wah ini nah, ada iya. Pak, Pak Erik nih, Pak Erik Krisnanda. Selamat malam Pak Erik. Selamat malam Pak Haryo. Iya. Wah. Dari mana ya? Dari Tasik ya, Pak ya? Saya <laughs> dari Pamulang, Pak, Selatan, oh, Pak. Tangerang Selatan, Pak. Oh Tangerang, akhir Tasik. Terima <laughs> kasih Pak Pak. Iya, Pak. Gimana kuliahnya, Pak? Lancar? Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini masih lancar sih, karena masih awal-awal. Belum Anak. banyak tugas, maksudnya. Oh iya iya. Tapi sudah mulai upload tugas ya? Uh, belum pak kemarin banyak tugas beberapa itu uh, masih ketik yang di kolom komentar jadi belum apa ya belum bentuk belum hmm. bentuk di Word atau apa gitu sih uh, uh, jadi belum upload upload file ya belum pak belum oke okay. siap siap hmm. ya jadi, ya mungkin kita nanti bisa sedikit mendidikkan cara upload tapi ngerti ya cara uploadnya ya pasti ya eh uh, Saya sih jujur belum tahu sih Pak Dan belum pernah nyoba sih Iya uh, coba deh Nanti kita lihat dah. Iya Pak, siap Pak siap. Hmm. Mas Erik, di kelas berapa Mas? Saya SI202 Bang Aldo Wah itu enak untuk kelas itu tuh <tawat> <tutuk <tutuk kelas itu Iya <tutuk tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk> rame sih Pak, grupnya juga <tutuk> <tutuk> Ini Mas Naim ini fotonya di Gunung Bromo, Mas. Sudah turun gunung, Mas. Sudah. Itu fotonya di Dieng ngomong-ngomong. Oh, <laughs> Bagus Dieng ya. Mas Naim. Berarti Mas Naim ini pecinta alam juga ya? Ya, lumayan sih. Eh, maaf lagi rame di sini lagi. Aden isa Jadi... Oh iya, nggak apa-apa mas Dari Bojonegoro ya mas Naim? Iya, yeah, betul Salam yeah. kenal ya mas, saya Haryo yeah. Saya dari Sidoarjo Asal dari mana mas? Saya domisili Sidoarjo Oh Sidoarjo Iya, yeah, sesama Jawa Timur Sidoarjo mana? Sidoarjo Buduran mas oh. Dulu mainnya sering keporong. Oh. Dari mana ya? Main-main sana, wisata? Atau ada keluarga di sana? Dulu waktu kuliahnya sebelumnya itu kan skripsinya di Lumpur, Lapindo. Oh. Sebelumnya kuliah di mana, Mas? Di win malang Oh, Malang. Iya, iya, iya. Wah, mantap ini. Bidang apa Mas kuliahnya dulu, Mas? dulu kuliahnya biologi jadi neliti wow. kayak bakteri gitu guru ya bang kalau gitu Gu guru ya Mas Naim mana profesinya guru iya yeah, sekarang ya, ya. asik nih jadi saya lihat ini ada peminatannya Mas Naim ini di riset dan edukasi nih. wah kita bisa join nih nanti ini. Ha. <tuh> Tangkap, Bang. Mantap. Siap-siap. Jangan disia-siakan SDM-nya. <tuh> <tuh> Betul, nanti kan ada study club ini. Nanti Mas Naim yang ajar ya. <tuh -tuh. Kalau Mas Naim ajar lagi yeah. gunung saya mau ikut itu. PKS-nya. Gimana, Gimana? Kalau mas Naim bawa materi itu gimana cara mendaki gunung? Yang mau nonton nanti ya saya berlagi ini suaranya sedang tidak apa ya enak mas di sini. Mas Erik, ya bang Aldo. Dari Domisili mana Mas? Oh, saya tadi sudah dengar tadi. Salah pertanyaan Tunggu. aku mah <gulau> Tinggal di Pamulang, Bang. Tangerang Selatan. Oh, dekat Oh, dekat tuh Bang. Aku Papua Bang. Wah, dekat banget ya, deket. <gulau> <gulau> <gulau> ya dekat banget Bang. Namanya dekat Bang, jarak. Pamulang sama Papua. <gulau> Tapi selisihnya bisa dua jam iya bang, karena naik pesawat bang ya <laughs> udah, udah, bang. oh bang yang dari iya, Papua ya iya bang dari kota Papua iya. kota mana bang, Jayapura Jayapura bang oh Jayapura, siap hmm Aldo sudah kerja kah? Atau masih uh, kuliah juga? Kuliahnya udah kelar, Bang. Kuliah sudah Sebelum selesai? Iya. Tapi kali ini kuliah lagi, Bang. Jadi belum bisa dikatakan kelar-kelar juga ini. Lanjut ya kuliah ya? Lanjut ini di, SI, di UNSIA, kan? Oh, sebelumnya? Sebelumnya di, di Muhammadiyah juga. Oh. Uh, jurusan apa, Bang? Sebelumnya, Bang? Sebelumnya komunikasi. Sebelumnya komunikasi. Oh, nah. siap. Wah, mantap. berarti ilkom ya, masuk FISIP ya berarti ya? Iya, dia masuk FISIP. Oh, oke okay, oke. Okay. di sini ini ya, bang ya, kalau di kalau mau di data ini semua orang-orang yang udah udah selesai ini ya, kuliah, daftar lagi kuliah nih. Kayaknya semuanya ini tujuan iya, kuliah di sini bang. itu hanya menghabiskan <laughs> waktu aja. <laughs> saya ya, sendiri wang. juga udah lulus kapan ya? 2011 sih uh -uh. tapi uh, dulu kan masih D3 yeah. terus saya langsung kerja terus ya baru apa kepikiran juga pengen ambil apa namanya sistem informasi cuman cari yang kelas karyawan kan akhirnya cocok di unsia akhirnya, karena full online uh -uh. Sama tuh Bang. Saya juga kemarin kepikiran nih ada ada ada yang sama kayak UT nggak nih? Oh, terdapat lah hmm. kampus ini. Cocok berarti ya. Uh -uh. Oh udah banyak teman-teman itu yang gabung juga. Oh iya, ada siapa ini ya Nia? Cara lihatnya gimana? Ada Mas Ismit ya, Mas Ismit. Selamat malam Mas Ismit. Malam Mas. Wah. Gimana, ya, gimana penerbangannya? Bang, gimana penerbangannya bang? Oh, ala ini ya gambar pesawat ini ya maksudnya. <laughs> oh. <laughs> lancar, lancar, sampai, sampai sampai ya Ini oh. ada ya, Mbak Sela juga. Malam Mbak Sela, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Malam. Ada Mas Rayan. Selamat malam Mas Rayan. Hadir, hadir. Selamat malam semua teman-teman. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hmm. Ada satu lagi tuh Mbak Diana. Oh iya, mana ya? Oh iya Mbak Diana, selamat malam Mbak Diana. Malam Kak. Iya. Gimana kuliahnya lancar? Lancar Kak, lancar. Lancar ya, nggak ada kesulitan. LMS ya Kak. Nggak ada Kak, aman. Aman ya. Oh, Oke. Okay. Siap-siap hmm. Nunggu sebentar lagi ya 10 menitalah ya, Nunggu agak Mungkin yang lain belum join Biar sekalian Siap-siap Pak Aryo ngobrol-ngobrol ya, dulu aja nggak ya, apa-apa tenang aja nggak ada dosen kok malam ini jadi Wah, tuh, agak, agak barber juga nggak apa-apa kalau ada dosen hmm. tuh hidup kita langsung di tepi jurang tuh mas <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> izin lihat bentar ya mas ya mas oh alia iya, kaldo apa hmm. kaldo hmm. hmm. hmm. silakan Lihat ini jalan Bik. Yeah. C. Masuk suara saya, Mas. Masuk, masuk Mas. Oke. Oke. Okay. Okay. Selamat malam Omar Man, selamat malam Mas Alfad. Siapa lagi ya? Ini ini seperti suara ini, Mas. Pesawat terbang baru dihidupkan nih. Nah, Hah, itu, kan? itu Ini, ini Umarman Umar itu. Airbus A 320 ya. Umarman sedang di kokpit nih, jangan-jangan nih? Jangan sudah <laughs> siap terbang nih, Pak Arman ya. <laughs> <laughs> oke oke. Ini masih dikit, ini banyak ya? Iya masih dikit. Sudah diumumin di kelas kan tadi? Sudah tadi. Mas Alfat juga sudah pengumuman. Dua kosong di dua 202 Tama dua kosong dua, dua kosong dua itu masalah. Dua kosongnya artinya siapa? Oh, si... Mas Afif, Afif ya? Iya, sama Kak Aldo itu ketua kelasnya. Sudah, Mari. kok sudah, sudah diumumin tadi. Hmm. Nah. Tambil di aja, ini Om Hario kalau enggak di untuk pendataan yang masuk siswa aja dulu. Oke, okay. ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam. buat semuanya. Ya. Oke, okay, jadi kita alhamdulillah ya, kita bisa bikin acara sekan minggu lalu. Tapi kali ini kita uh, non formal aja Jadi kita diskusi santai, lebih santai dari yang kemarin. Kalau kemarin itu temanya diskusi santai, sekarang ini lebih santai lagi ya. Karena enggak ada dosen juga. Jadi aman, tenang aja teman-teman. Ini Mas Mas Rayan sudah open cam ini. Halo Mas Rayan. Halo, selamat pagi ke oke okay, di sini ada banyak ya mahasiswa baru siapa ya Mbak Diana tadi tadi sudah kita sapa ya Pak ada Mas Erik, Mas Ismit, ada Pak Makri ya, Mas Naim ya Selamat malam ada juga Mbak Nurul, Mbak Sela, Mas Sonik ini mahasiswa baru apa lama ya? baru-baru ya ya oke ya udah oke jadi sudah seminggu ya kita berkuliah ya teman-teman ya jadi bagi mahasiswa baru ya kita semua pasti sorry sorry pasti banyak ya yang masih beradaptasi ya mungkin ada kebingungan di akses LMS atau mungkin apa namanya akses siakat ya pasti kita masih bingung lah, ya namanya juga baru seminggu berkuliah, jadi nggak masalah ya. Jadi di sini kita eh, siap membantu teman-teman semua. Kita saling sharing aja apa aja kesulitan. Jadi supaya teman-teman itu istilahnya motivasi perkuliahannya itu tetap terjaga ya. Jadi jangan sampai terus bingung-bingung terus teruskan bingungnya sampai eh, merasa merasa apa ya, istilahnya, merasa putus asa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi di sini makanya kita harus sering berkomunikasi ya. Untuk sharing tentang masalah akademik ya. <tuh> Oke, okay. di sini ada Mas Alvaud. ya Ini ada Mbak Nadine juga, Mbak Nadine Tiara. Ada Mas Robi Kapen. Selamat malam Mas Robi. Iya, Okay. Oh iya bisa minta tolong untuk maafnya kalau dipanggil on cam sebentar lah, ya, yeah. juga. Tenang aja nggak ada dosen kok teman-teman. Ini kita di sini santai aja gitu. Kalau bisa on cam, ya agak barber nggak apa-apa ya, um, ya om iya. ya, teman-teman ya. Masak kalah sama om Aldo. Ya, yeah. k Aldo tadi keluar sebentar katanya. Itu. Oke, Terus jadi kita nambah lagi temennya kan? April, kan? Ada masuk lagi, kan? Ada. Ya. Oh iya, nanti Bumang mau nambah, nambah lagi. lagi, berarti Om. Hmm. Siap, siap. Eh, uh, apa ya yang harus kita jelaskan di sini? Di sini masih ada yang kesulitan akses LMS, nggak? Yang hadir di sini, yang dari batch 4 maksudnya uh, login sudah enggak mas masalah, ya. Login siakat, login ke LMS, ada yang bermasalah. Login dari saya nggak ada masalah, Pak Haryo. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Oke, okay. cuman mungkin ini Pak Haryo tentang apa namanya notifikasi itu kan yang diharapkan kan seharusnya hanya yang dari dosen saja, tetapi kan. Setiap komentar yang masuk itu ternyata muncul notifikasinya. Itu yang kadang bikin bingung juga. Hmm. Oh, iya, iya. Kalau masalah notifikasi itu memang bawaan dari aplikasinya ya, aplikasi AdLink ya, itu LMS-nya. Untuk saat ini kemungkinan masih belum ada cara untuk men-setting misalnya notifikasi dari dosen aja ya. E, gimana Mas Ryan? Apa benar gitu ya? Ya kalau... Pengalaman saya nanti tolong dikoreksi di awal-awal dulu, malah nggak ada notifikasi ya. Nah, sekarang ini malah yang notifikasinya muncul ya, cuman ya itu benar Mas Naim ya. Jadi semua notif itu uh, muncul ya. Nah, kalau di kelas biasanya kami saling mengingatkan ya, jadi uh, tidak semuanya juga menginstall at Jadi kalau kami kebetulan di apa, 4102, 402, selain tidak semua nginstall link itu biasanya Mas Aryo suka ngingetin di WA yang manual ya ada Vicon, itu biasanya yeah. mau-mau deadline itu saling mengingatkan gitu Mas <laughs> nah. ya jadi fungsinya memang grup kelas itu seperti itu ya jadi saling mengingatkan kadang ada yang notifikasinya error atau apa ya itu kalau yang kita alami ya di semester yang dulu kalau semester sekarang Alhamdulillah kalau saya lihat sih atlink sudah makin baik ya, jadi ada notifikasi Vicon gitu, langsung muncul gitu. Kalau zaman dulu malah tidak ada, tidak ada sama sekali gitu. Jadi sekarang lebih baik lah, gitu. meskipun memang notifikasinya kecampur-campur ya. Iya. Jadi, Buat gambaran saja nih, teman-teman, sudah ada notifikasi at link di grup pun. Teman-teman sudah memang mengingatkan itu pun, seringkali masih ada yang terlewat ya, Mas. Mas teman-teman ya, mungkin karena saking sibuknya ya, jadi tidak lihat notif, tidak lihat grup Jadi ya. kadang terlewat juga ya Mas Jario, ya Iya benar Mungkin buat sarana aja sih Ini saya juga baru raba-raba sih sistem LMS-nya yang saya lihat ya kayak gimana ya Kayak ya, acak acak-acakan gitu, dosennya publish nggak sesuai jam urutannya hmm. Kira-kira bisa dipahami nggak maksud saya? Hmm, izin, Mas Aryo, kita scroll ke bawah tuh, baru ketemu. Ya, Iya, mungkin Mas Arafat ini mau menjawab ini. Uh, paling ini, saya mau coba paparkan sedikit tentang alur atlink ini. Ini suara saya masuk jelas ya? Iya, yes. nah, jadi gini. Uh... Nanti ini kan sharing session kita ini santai, tapi saya mau ini terstruktur dan nanti setelah apa yang kami paparkan itu baru nanti kita coba tampung pertanyaan-pertanyaannya sebisa kami menjawab dan solusi-solusi ditampung nanti oleh Kepala MSISPO Pak Arma nanti bisa coba memberikan jembatan tentang Permintaan atau request dan segala macamnya mungkin nanti bisa di-acc oleh pihak UNSIA, seperti yang notifikasi ini baru karena banyak suara dari mahasiswa. Jadi, izin saya memaparkan sedikit agar uh, acara kita berjalan sesuai dengan jadwal. Izin ya, semuanya. Ya. Oke, silakan, Mas Alfat. Terima kasih ya. Sebentar, sudah muncul. Sudah, sudah, sudah. Ya? Nah, jadi ini saya sedikit mau memberikan atau berbagi pengetahuan, pengalaman saya selama... Mengikuti perkuliahan di UNSIA dengan menggunakan LMS ATLING, uh, untuk kita ketahui sama-sama kalau di sini banyak uh, mahasiswa baru bahwa Edling ini bukan sistem bawaan dari UNSIA. Benar ya, Mas Haryo, ya, betul Jadi, uh, ATLING ini sebagai, kalau kita bilang vendor juga bukan, tapi UNSIA. Membeli sebuah lisensi atau uh, kredit agar perkuliahan bisa dijalankan melalui sistem ini Ini penjelasannya lebih jelas bisa melihat di link sefima.com Selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit tentang modul at link Jadi ada beberapa modul tapi dalam perkuliahannya. ya kita cukup hanya mengenal beberapa aja karena kalau mau dibahas lebih jauh ini cukup memakan waktu yang lama karena kita hanya memberikan atau membagi jadwal di malam ini sekitar satu jam kurang lebih ya. Jadi yang pertama itu uh, di beranda. Jadi yang saya jelaskan ini modul add link versi website. Saya rasa nggak beda jauh dengan di versi aplikasi Androidnya ya. Jadi login kalau semuanya sudah paham pastinya, sudah tidak ada masalah, pasti uh, muncul di beranda akan seperti ini. Yang pertama, jadi tadi ada pertanyaan kenapa di LMS-nya acak-acakan. Ini layar saya kelihatan ya, Erling Kelihatan, Mas Jadi ada pertanyaan kenapa acak-acakan, kenapa tidak sesuai jadwal. Nah, memang uh, dari kalau mahasiswa baru, belum banyak tahu tentang jadwal yang muncul ini, kenapa tidak sesuai. Tapi kita berpatok, kalau yang masih belum paham, itu patokannya jadwal yang seperti ini. Jadi, kalau di pengalaman kami di UNSIA, kalau di Edling ini fokusnya hanya ke postingan dosen saja. Jadi, di sini ada menu tombol timeline, ini ada kategori kelasnya. Jadi, untuk melihat postingan dari dosen itu cukup diklik kelasnya aja nanti muncul semua postingan dari dosen-dosen. Nah, jadi fokusnya gini aja kalau misalnya di atlink ini, di LMS ini sudah dijelaskan oleh dosen mungkin di pen sama aku kemarin, kita harus aktif dalam perkuliahan itu di LMS harus aktif. Maksudnya kita harus aktif memberikan komentar, apa aja. Ada komentar rutin itu contohnya seperti hanya ucapan terima kasih aja ke dosen seperti ini. Ini wajib ya, jadi gak, jangan kita abaikan komentar-komentar kecil seperti ini. Ini sudah yang kami jalani selama Mungkin yang sudah semester 4 atau 6 Itu pasti aktivitasnya seperti ini Saya hanya menekankan aja Jadi setiap postingan Kita jangan berpatok Jadwal, oh ini jadwal segini Tunggu aja nanti diposting Tidak seperti itu juga dosennya juga pasti fleksibel juga Kadang dia ada yang upload malam-malam Ada yang upload pagi-pagi Yang wajib kita lakukan Hanya memberikan like dan komentar Seperti ini Agar absensi kita di back-end dari akun adlink dosennya itu tercentang bahwa kita telah aktif aktif itu kemarin saya di, di semester sebelumnya ada sempat melihat uh, back-end dari dosen tampilan centang-centangan seperti apa saya ada, ada lihat oh ternyata kita memberikan komentar, memberikan like, mengunduh materi, mengunduh materi itu yang seperti ini, seperti ini ada klik unduhnya, itu benar-benar ada informasi di dosennya. Jadi penilaian absensi dosen untuk mahasiswa-mahasiswanya itu sangat jelas di akun mereka, bukan akun kita gitu loh. Kita nggak bisa lihat bahwa kita hadir atau udah unduh nggak atau Udah komen nggak? Kita hanya bisa melihat aktivitas kita seperti ini. Ini contohnya, saya udah cuma berkomentar, terima kasih Bu, sudah diunduh. Gitu aja setiap hari. Nah, inilah kisi-kisi untuk lancar uh, aktivitas di LMS. Setelah kita hanya melakukan komentar dan uh, like seperti ini, itu sudah pasti kita di sisi dosen, di akunnya, akan terlihat kita sebagai mahasiswa aktif. Dan itu pasti ada penilaiannya. Karena presentasi eh, absensi itu saya lihat di, sepertinya ada di 10 persen. Mohon koreksi kalau salah ya. Ada di 10 persen. Jadi kalau tidak kita tidak eh, memberikan komentar-komentar kecil seperti ini, itu pastinya 10 persen kita akan hilang. Kalau dari awal nggak ada, itu misalnya ada yang berpikir, Cuma terima kasih doang untuk apa. Padahal itu sudah eh, seperti rules atau memang itu yang mahasiswa harus lakukan agar terlihat aktif karena kita berkuliah eh, sistemnya PJJ, ya, perkuliahan jarak jauh. Eh, lalu di menu beranda ini saya rasa cukup clear. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di catat disimpan ada sesi pertanyaan nanti ditanyakan yang lain yang sudah memahami pasti uh, akan membantu menjelaskan dan menjawab jadi kuncinya jangan di beranda ini jangan berpatok oleh jadwal itu yang pertama yang kedua fokus dengan uh, kategori kelas lihat semua apa yang udah di posting dosen itu harus dikomentari dan diunduh materi-materinya Materi-materi seperti ini harus diunduh. Nih contohnya saya klik. Dicentang berarti kan udah berhasil itu ya. Nah, hanya itu aja. Jadi kalau saya, kalau trik saya itu apa yang udah saya like itu artinya sudah saya komentari biasanya. Jadi saya ngeceknya cuma gini aja. Saya scroll. ah udah aman nih. Saya absensi saya udah aman semua. Gitu loh. Nih, seperti ini contohnya ya. Yang udah saya like berarti uh, catatan pribadi saya udah saya komentari. Oke kita lanjut kedua itu ruang kelas. Ruang kelas ini disinilah kita melihat semua uh, informasi dari tugas atau kita melihat uh, berkas. Artinya di sini kalau di beranda tadi kan seluruh postingan dan seluruh dosen, seluruh mata kuliah. Kalau di sini kita bisa melihat per mata kuliah di ruang kelas ini. Jadi pastikan eh, periodenya kita ambil yang genap, eh, genap 2021-2022 ini. Kalau yang untuk yang sekarang ya. Ini contohnya eh, yang sudah memposting ini, ini ya. Saya contohkan nih. Ini kan tadi muncul di beranda. Nah, di menu ruang kelas ini lebih ringkas lagi. Dia bisa memunculkan hanya khusus di mata kuliah itu. Ini informasi kelasnya, diskusi. Kalau di sini saya biasanya hanya fokus di tugas dan kuis. Kalau ada tugas itu biasanya muncul tugasnya apa, terus kuisnya apa, berkas ini untuk kita memastikan kita sudah mengunduh. Saya dulu pengalaman waktu di semester sebelumnya, untuk memastikan kembali di akhir-akhir e, menjelang uas itu, saya cek satu-satu di sini. Misalnya saya klik pendidikan Pancasila. Lihat berkas. usia saya unduh ulang. Unduh 1, 2, 3, 4, 5, unduh. Terus ya, itu kan hanya untuk memastikan bahwa absensi kita benar-benar terisi. Saya lihat. Semester sebelumnya ini. Nah ini contohnya. Informasi kelas tidak perlu dilihat. Nah ini diskusi. Diskusi ini sama seperti di beranda tadi. Kalau sesi pelajaran sih nggak pernah saya lihat. Jarang. Karena. Eh, ya Seperti ini. Jarang saya lihat. Kalau di menu tugas. Disinilah muncul semua tugas-tugas yang wajib kita kumpulkan. Yang wajib kita kumpulkan seperti ini. Nah, di sini uh, nanti kalau di tugas ini muncul tugas satu misalnya nanti setelah dosen mengupload akan muncul tugas satu itu kita klik akan muncul seperti ini. Sisa waktu akan muncul biasanya 6 hari atau 7 hari gitu. Waktunya mundur. Dan itu waktu sudah pasti untuk batas akhir pengumpulan. Ini kita bisa lihat teman-teman yang udah mengumpul juga. di Komentar-komentarnya juga wajib diisi ya komentar. Terus nilai belum ada muncul. Nanti di sini kalau wakt sisa waktunya masih ada, dia ada seperti... Uh, Tombol untuk mengupload tugas ini, tugas yang sudah kita kerjakan dengan format yang sudah dijelaskan sama dosen nah, itu seperti ini. Gunakan format yang sudah disediakan LMS. Nanti, formatnya juga bisa sambil ditanyakan di kelas masing-masing seperti apa penulisannya. Kalau contoh penulisannya tadi yaitu seperti ini. Tugas satu manajemen umum, NIM, dan nama, terus kelompok berapa. Karena ini kelompoknya, e, pengerjaan tugasnya pakai kelompok. Jadi fokus di tugas ini, ini 1, 2, 3. Tugas satu tugas dua dan UAS. Ini kan eh sebuah kewajiban kita yang benar-benar wajib. Karena ini presentasi penilaiannya cukup tinggi. Kalau di tugas itu, e, kalau nggak salah 15%. UTS dan UAS itu sekitar 30% Presentase uh, kayaknya Udah pada dibagikan di kelas Kalau belum nanti coba Di, uh, di sesi pertanyaan Ditanyakan kita catat ulang Berapa presentasenya Terus untuk quiz, Ini ada quiz Biasanya muncul quiz di beranda juga Tapi kalau uh, Mau melihat uh, Di permata kuliah Memastikan bahwa kuis sudah dikerjakan Itu bisa dilihat di menu kuis Seperti ini, di dikomentari juga wajib. Itu pasti ada penilaian. Terus ada durasi pengerjaan. Biasanya kuis tergantung dosen. Kalau pengalaman saya itu paling banyak hanya 10 pertanyaan kurang lebih. Itu pasti ya, 10 itu biasanya paling banyak kalau yang kemarin. Kalau yang baru ini kita belum muncul. Terus untuk berkas seperti yang tadi, itu diunduh-unduh aja. Contohnya gini. Satu, dua, tiga, empat. Terus setelah saya unduh, saya hapus aja di menu downloadnya Karena saya hanya memastikan absensi saya udah benar. Terus kalau ini untuk nanti suatu saat atau di semester selanjutnya, rekan-rekan ada yang menjadi ketua kelas, bisa lihat-lihat daftar namanya di sini. Di anggota ini. Bisa mencari nama dan ini untuk dirangkum dalam informasi sekretariatan kelas di menu ruang kelas ini saya rasa cuma itu kalau menu obrolan jelajah itu jarang sekali saya lihat jarang sekali saya akses maksudnya terus ada satu lagi menu di headlink itu media on disk Nah, di sini ada penyimpanan. Di sini kita bisa lihat tugas-tugas uh, kita yang sudah pernah kita upload. Nah, seperti seperti ini. Untuk misalnya kita nih ada kehilangan apa tugas, rasanya udah ngumpul gitu kan. Terus pengen dibaca lagi sebagai referensi tugas selanjutnya. Kita bisa download di sini. Kalau notifikasi ini jarang juga saya lihat. Paling mengingatkan notifikasi ini untuk mengingatkan kita bahwa ada eh, kenapa ada keramaian di postingan itu. Bisa kita lihat ya kan. Contoh seperti ini. itu Ada pertemuan D1. nih Pada cuma komen terima kasih doang. Nah ini saya belum komen. Eh sudah. Saya rasa udah Ini bisa dicek. Kalau rasanya belum, coba dikomen aja lagi. Tak, enggak, enggak saya rasa nggak masalah. Kita hanya memastikan bahwa kita sudah absensi di postingan dosen tersebut. Ini sangat menerus sangat. Uh, artinya ini kewajiban kita untuk membuktikan bahwa kita aktif dalam diskusi. Uh, jadi uh, kesimpulan dari saya. Kalau untuk materi dari Edling ini tadi udah saya coba paparkan uh, Poin-poin pentingnya aja Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah ini Atau ada penjelasan uh, lebih lengkap dari rekan uh, Divisi edukasi lain boleh disampaikan Jadi saya ada merangkum sedikit uh, kunci sukses kuliah online Itu Yang pertama adalah informasi Kenapa informasi? Kalau kita kuliah reguler Atau kuliah ke kampus Tidak jarak jauh Informasi akan sangat mudah didapatkan Karena kita satu kelas itu langsung Tatap muka ramai Kalau PJJ ini Itu benar-benar kita tanamkan Atau membuat komitmen diri Kita harus mendapatkan Informasi full Nah Kuncinya itu yang kedua, ikuti grup kelas aja Jadi ketua kelas itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan kelasnya, apapun. Nah, nggak cuma ketua kelas, yang lainnya jika mendapatkan informasi dari berbagai sumber di sosial media, wajib juga memberikan informasi tersebut. Artinya kita... Kalau di informasi ini, kita harus punya toleransi bahwa kita harus sama-sama sukses mendapatkan informasi uh, perkuliahan seperti tugas, Vicon seperti yang Mas Rayan bilang tadi, itu uh, Pak Saryo sering uh, memberikan informasi tambahan selain notifikasi dari Adlink, itu bahwa ada notifikasi dari Mas Saryo bahwa ada Vicon di jam sekian, bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan Bahwa ada deadline di minggu ini Itu wajib kita saling memberikan informasi tersebut Terus yang ketiga aktif dalam diskusi LMS ataupun Fikon. Kalau bahasa dosennya Fikon itu VKON itu dibilang tidak wajib Tapi kalau bagi saya kita wajib kalau mau menginginkan nilai yang tinggi karena uh, karakteristik uh, manusia di saat uh, satu orang atau banyak yang care dengan dirinya, pasti dia juga akan care satu sama lain. Artinya kalau kita uh, rajin mengikuti VIKON dan aktif dalam diskusi di VIKON tersebut, pasti kita mendapatkan nilai yang Cukup baik dari dosen tersebut Itu kuncinya Karena saya yakin semua yang ada di Sharing session ini atau semua mahasiswa Menginginkan nilai yang bagus Untuk mendapatkan nilai yang bagus Kita harus akrab Karena kunci nilai itu kan hanya dari dosen kita harus akrab dengan dosen Baik, sopan Dan membuat dosen tersebut Merasa di saat vicon Dia juga diperhatikan kadang ada di semester sebelumnya itu dia merasa tidak eh, tidak ditanggepin pasti bakal nanya terus ini apa ini apa gitu loh jadi kita harus menghargai dosen sehingga eh, memotivasi atau memotori teman-teman sekelas, bahwa yuk ikut pikon kalau nggak kalau nggak sibuk gitu loh. kalau sibuk boleh diaktifkan aja agar terlihat eh, partisipannya ramai Terus yang keempat itu benar-benar kunci sukses kuliah online maupun offline itu adalah mengerjakan tugas. Tugas itu kuncinya, pertama kita memang kewajiban kita dalam berkuliah itu adalah belajar. Jadi mengerjakan tugas itu kadang kita kan pasti banyak yang kuliah sambil kerja. Kalau pengalaman saya, apapun yang kita bisa itu dikerjakan aja, tapi benar-benar sesuai dengan materi yang diajarkan. Artinya, jangan ngawur gitu loh. Jadi, kerjakan aja semampunya, di-upload. Nah, itu saya eh, bisa, bi bisa bilang bahwa kita udah bisa sukses dalam perkuliahan online ini. Jadi, eh, untuk di... Modul-modul add link, poin-poinnya dan kisi-kisi sukses ini, saya harap bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Jika ada pertanyaan mengenai LMS, bisa kita coba diskusikan bareng di di ini sebelum punya waktu sekitar 20 menit atau 30 menit ke depan untuk sharing ya. Nah, yang terakhir, eh, kalau di modul akademik saya rasa ini cukup panjang. Sebentar coba saya cek. Paling eh, KRS udah. Paling nanti ini di hasil itu kita melihat hasil studi transkrip. Paling nilai yang bisa kita lihat, yang penting-pentingnya, yang lain gue saya tanggapin, karena saya pernah melihat notifikasi seperti ini: ada dosen menambahkan pengumuman ini. Setelah saya tanyakan ke dosen tersebut, bahwa ini mereka hanya sebagai apa ya, seperti melapor ke pusat bahwa udah ada jalannya perkuliahan. Itu loh, yang wajib itu hanya di link ini. Kalau ini, kita hanya melihat nilai aja. Kadang-kadang ada yang kepo, nilainya apa, nilainya apa. Jadwal ini juga uh, mungkin, kalau saya salah, bisa dibenarkan sama yang lebih senior. Pengumuman -ngom ini juga jarang saya lihat. Kalender akademik biasanya muncul di grup-grup Telegram atau kelas. Jadwal minggu ini, jadwal semester itu jarang sekali dilihat. Jadi fokusnya kita hanya di link ini aja. Oke, okay, uh, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. E, mungkin bisa ditambahkan sama rekan divisi edukasi lainnya dan mungkin kita bisa kalau tidak ada tambahan nanti bisa lanjut langsung ke pertanyaan aja. Ini saya kembalikan ke, ke Mas Hario ya sebagai moderator acara. Oke, okay, Mas. Ya. Terima kasih Mas Alfat itu penjelasannya Siap. bagus sekali ya. Sudah hampir mewakili semuanya ya yang kira-kira perlu dipelajari perlu diketahui sama teman-teman mahasiswa baru. Ya benar sekali tadi ya kunci suksesnya yang perlu dicatat dari Mas Alfad itu tadi kita harus saling berbagi informasi, ya ikuti grup, terus apa ya tadi? aktif ya, aktif diskusi. Kalau misalnya teman-teman sudah komentar, likes, nonton video atau download itu sudah di sudah dihitung absen ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman, apa maksudnya, ketinggalan vikon ya, tapi seperti yang Mas Alfat bilang tadi, Vikon itu penting ya teman-teman, karena e, izin menambahkan ya, karena nilai itu juga di tangan dosen ya, jadi kalau kita bisa membuat dosen senang itu istilahnya e, nilai kita sudah terjamin lah istilahnya seperti itu, itu juga benar banget tadi, saya, saya tadi mencatat poinnya yang tentang mengumpulkan tugas itu sangat penting sekali, karena memang poinnya itu sangat tinggi ya Benar tadi kata Mas Alfad tadi, absensi itu nilainya sekitar 10% ya setiap mata kuliah ya, kalau tidak salah ya. Jadi hampir sama 10%, sedangkan yang lain seperti UTS itu 30%, UAS itu eh, sekitar 30 atau 35%, dan tugas itu sekitar, tugas 1 15% dan tugas 2 15 Jadi kalau teman-teman tidak mengumpulkan satu saja, itu sangat berpengaruh dengan nilai teman-teman. Jadi istilahnya kalau bisa ya dikerjakan semampunya sesuai dengan deadline dikumpulkan. Jadi jangan sampai tertinggal lah istilahnya. Terus saya mungkin mau menambahkan ya kalau misalnya mengerjakan tugas atau UTS atau UAS, kalau bisa dikerjakan sendiri ya, jangan nyonto temannya, istilahnya jangan e, nyontek temannya lah. Nanti takutnya ada beberapa dosen yang tidak berkenan dengan hal tersebut dan nilainya tidak bisa maksimal seperti itu. Ya, mungkin Mas Rayan bisa menambahkan. Oh iya ya, mungkin dari yang terakhir ya. Jadi yang diingatkan Mas Herius sebenarnya gini, teman-teman. Silakan diskusi tapi yang wajib dihindari copy paste karena eh, pengalaman kami itu ada dosen yang memang suka baca satu-satu jadi maksud saya eh, copy paste ya cuman ganti nama gitu ya. misalnya saya pinjam jawaban Mas Haryo, saya ganti nama saya sama NIM nah itu dihindari ya tapi kalau diskusi seperti ini eh, nanti mengerjakannya masing-masing silahkan itu yang, yang yang satu ya lalu yang kedua tadi menambahkan Mas Salfat betul ya kalau saya pribadi eh, prinsipnya itu upload nomor satu ya Mas Heru ya selesai nggak selesai paham nggak paham saya upload ya jadi terutama tugas satu tugas dua UTS UAS ini insya Allah kalau teman-teman upload seharusnya aman ya jadi meskipun enggak sempat vikon nggak sempat ngerjakan kuis ya meskipun tadi benar ya Mas Alfat kalau bisa kuis bisa vikon itu akan berpeluang menambah nilai ya karena kalau vikon itu kalau saya pribadi, kalau saya bisa interaksi dengan dosen dan teman-teman, saya manfaatkan ya. Apalagi kita PJJ, nah, setiap hari nggak pernah ketemu ya. Jadi ini kesempatan langka nih ya. Vicon ngobrol sama seryo Mas, Mas Alfat ya, dan teman-teman semua di sini. Kalau saya pas kosong, saya sempatkan diskusi. Tapi kalau sampai teman-teman sibuk banget itu, itu tadi ya, tugas satu. Tugas dua uh, UTS sama UAS ya. Ini valid ya teman-teman karena pengalaman kami di teman-teman biasanya kalau yang sampai enggak lulus kita suka gangguin di kelas tuh. Ah ini enggak mungkin enggak bisa mat mata kuliahnya ya Mas Aryo. Ini pasti ada yang lupa upload. Oh iya Mas Ryan kita lupa ini ini ini oh, kalau diupload pasti lulus seharusnya. Nah, mungkin itu tambahan dari saya Mas Haryo. terima kasih. Mas Salvat juga makasih tadi penjelasannya Mas. Siap Mas. Baik, terima kasih Mas Ryan Itu tambahnya juga benar sekali ya Oke Mungkin Om Arman Mau menambahkan juga Atau Om Ahmad Di sini ada Skip dulu Mario. skip dulu Aku mantau-mantau ini ya Oke, siap Yaudah, kalau gitu langsung aja ya Ke sesi tanya-jawab ya Waktunya juga sudah Jam segini Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya dari materi yang sudah dijelaskan sama Mas Alfa tadi. Berarti dari yang saya ambil kesimpulannya dari Mas Alfa tadi memang kita teman-teman yang baru di Adlink harus benar-benar aktif ya untuk scroll atas ke bawah begitu. Ya, sepertinya seperti itu, Mas. Ya, soalnya saya saya tadi nggak ngaitin sih masalah kalendernya itu, karena di PEN sama aku juga udah dijelasin. Nggak ya. usah diperhatikan yang di kalender, tapi yang hmm. di berandanya aja gitu. Ya sih, kalau misalnya kelasnya aktif, ini Mas Makri kelas berapa? 201 Kelas 2021. Dua... 2.01 ya? Ya paling uh, lihat notif kalau install AdLink itu di handphone. Betul, betul. Karena langsung kemarin... di klik aja. Terus cek udah komentar atau belum itu kan. Buat mastiin absensi kita udah terisi enggak ya, Karena saya sempat kebingungan sih kemarin. Karena saya baru-baru juga toh saya lihat berandanya kok kok kayak tumpang tindih gitu postingan antara dosen ke dosennya, quiznya di sini, materinya entah mungkin di atasnya lagi gitu. Nah iya, tadi kan itu ada apa menu kemarin. ada menu ruang kelas yang tadi itu mungkin bisa jadi solusi buat Mas Makri dan lain-lain. Bawah materi eh mata kuliah kan kita bisa lihat tuh oh ini udah fokus aja sama mata kuliah yang itu gitu loh. Untuk dikerjain, ada kuis atau tugas, seperti itu. Disini bertanya Mas Afad, uh, gimana sih cara kita lihat? Ada nggak sih semacam dashboard, oh kita udah absen di apa, kelas ini, hari ini, seperti itu Mas? Uh, Kak, itu aja, kalau Mas Matri tadi udah cukup Mas. Oke okay, oke, okay. saya udah narik kesimpulannya memang kita harus benar-benar aktif ya, untuk scroll. Oh, okay. apa scroll mana yang belum? Uh, jadi memang kita berkuliah itu kan kita harus mempunyai waktu yang uh, kita siapkan untuk kuliah. Bahwa kita punya kewajiban selain bekerja atau punya aktivitas lain, mau kita lagi kuliah lo gitu. Kita harus aktif. Ya kalau kuliah online itu aktif di aplikasi LMS ini. Oke, Mas Bakri. Makasih ya, pertanyaannya. Uh, saya lanjut ke, Sama -sama, Mas. Uh, ke Mas Ananda. Ini tadi pertanyaannya: ada nggak dashboard untuk melihat bahwa kita sudah absensi atau belum? Sejauh ini, kalau saya lihat dan juga pastinya, yang uh, sebelumnya udah pakai link ini, memang tidak ada dashboard bahwa melihat kita udah download nggak udah eh, absen enggak emang enggak ada eh, Mas Ananda. Jadi memang kita di sini diperlukan ketelitian untuk mengingat bahwa kita sudah komen atau belum unduh atau belum. Jadi kalau mau rapi itu misalnya nih hari apa ya hari Rabu misalnya. Kan itu eh, ada Vicon. Nah, kita pastiin yang jadwal pelvikon ini udah semua nggak kita lakuin. Nah nanti di hari minggu itu kalau free itu kita cek lagi. Ini yang dari hari Rabu sampai hari Sabtu udah vikon ada tujuh mata kuliah misalnya. Satu lagi kok uh, kan belum nih? Nah, itu bisa dicek. Kita kan hanya delapan mata kuliah tuh. Saya rasa agak uh, cukup mudah lah untuk ngecek. Kita nggak berbicara soal data atau yang banyak ribuan gitu kan enggak di sini hanya tujuh mata kuliah yang harus kita pantau uh, seperti itu saya rasa juga enggak menghabiskan waktu satu harian ya paling itu Mas Ananda memang kekurangan LMS ini memang tidak ada dashboard bahwa kita sudah absensi semoga nanti uh, unsia bisa menampilkan dashboard itu dengan LMS yang baru, ya. Baik-baik, Mas Alfa. Terima kasih, Mas. Cukup, ya. Cukup, cukup. Hmm. Oke, terima kasih, Mas Alfa. Jawabannya ini ada lagi yang mau bertanya, mungkin? Tentang LMS atau siakat Tadi Mas Alfa sudah menjelaskan ya Siakat itu kita fokus ke itunya aja Ke LMS aja jangan fokus ke siakat Untuk saat ini ya Mungkin siakat itu cuma uh, Untuk bayar-bayar aja ya Untuk cicilannya Nah iya untuk cek udah bayar atau belum gitu ya Mas Arya ya. Mm -hmm, Iya Sama cek uh, Kalau awal-awal itu kan KRS ya Di situ mm -hmm. emang mungkin kalau KRS tidak perlu terlalu diperhatikan ya karena sudah paketan ya Mas Alfat ya kalau iya. untuk semester satu ya istilahnya oh iya, sudah iya. awal lah. kalau udah semester 3 udah paham lah ya tapi semester berikutnya baru kepake lah menu KRS itu kalau untuk saat ini ya cara bayar ya istilahnya ini Om Alfat eh mau siapa ini Om Ahmad ya di sini nah Eh, apa Wah sudah bayar ini om eh, om, om Ahmad ini nah, ya. nih. Jadi untuk pembayaran apa ini namanya UKT, tolong diperhatikan juga kawan-kawan. Eh, kalau ini kan ada tanggal disiagat itu deadline jatuh timpunya kapan bisa dibuka? Om Ahmad Anonya, e, pembayaran itu. Nah ini total tagian ini, bisa kelihatan kan di sini. Nah itu kan ada tanda seru ya, tanda seru April 22 itu tanggal berapa deadline-nya kelihatan. Pas tanggal seru, tanda seru itu. Nah, batas waktu pembayaran Rabu 27 April jam 23.59. Jadi Sebisa mungkin teman-teman Jangan sampai telat ya Bayar UKT karena Ada kemungkinan bila terlambat Bayar UKT Melewati deadline itu Nanti teman-teman akan LMS-nya di-lock Oleh bagian akademik ya, Mungkin seperti itu Izin bertanya uh, ya. Mas -mas Semuanya uh, Kan di sini tertera ya 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu tapi uh, di siangkat saya itu langsung satu juta lima Bagaimana sih biar bisa dicicil seperti ini? Gitu, Mas. Apa, atau emang udah disetting uh, sama orang administrasi usia seperti itu, Mas Pembayaran? Bisa di screen nggak coba siapa Mas Ananda? Kalau ini kan bukan di ranah bisa. kita ya, kalau soal yeah. pembayaran tapi kita coba diskusikan. Yeah. Uh, ya, bisa, saya. bisa saya jawab gini uh, Mungkin di angkatan, hari, uh, di angkatan yang baru ini Ini untuk skema pembayarannya berbeda Dengan uh, skema pembayaran ya, kami Bisa jadi seperti itu Kalau kami dulu itu Bisa per bulan Akan tetapi dengan batas itu Tiga cicilan Sebelum UTES harus dibayarkan Jadi kalau yang sekarang ini Cicilan pertama itu Maksimal itu ya Sebelum UTES sudah terbayar semua begitu pun yang UAS Ya kira-kira untuk mengusulkan itu Tujuannya ke siapa ya Mas hmm, Mungkin uh, Kalau pengajiannya mungkin Bisa konsolsi dengan uh, Kak Prodi dahulu uh, Bagaimana Soalnya kan uh, Skema pembayaran di setiap angkatan -angka itu berbeda-berbeda mungkin karena pengalaman dari angkatan sebelumnya, jadi uh, masih ada beberapa mahasiswa yang telah membayar, namun masih tetap mengikuti uh, UTS. Nah, setelah dia apa, uh, selesai mengerjakan UTS, akhirnya dia tidak lanjut lagi dan akhirnya tidak terbayar seperti itu. Ya, kembali ke situ juga sih makanya yang tahu kan manajemen usia mungkin seperti itu. Maka jadi sekian pembayaran untuk angkatan tahun 2022 ini mungkin ya itu hanya dua kali pembayaran 1500 dan 1500 Betul karena 100. Uh, 100. saya juga udah kelas ini Saya nanyakan uh, teman kantor saya itu kelas Katanya pembayaran bisa dicicil uh, 500 500 500 tapi pada saat saya lihat siapa saya kok uh, langsung dibagi dua juga 500 juta 500, 500 seperti itu uh, Terima kasih, sudah, sudah cukup jelas Nanti memang ada perbedaan ya Kalau ini sih enggak rasanya kembali ke unsianya Kalau kita kan ya. hanya membantu menjelaskan LMS seperti apa Kalau sistem pembayaran itu udah di luar tanggung jawab Atau di luar ranah kami untuk menjelaskan paling seperti itu tadi yang sudah dijelaskan bahwa di apa namanya di penerimaan yang baru ini ada skema baru tidak seperti yang lama seperti itu oke okay. terima kasih yeah. Soal -soal. dan mahasiswa Nama ya <laughs> ya yeah. uh, kalau saya lihat, ini saya baru tahu ya kalau ternyata skemanya berubah, tapi kalau saya perhatikan memang sama saja ya, jadi dalam artian ini masih bisa dicicil dua kali, jadi kita kan biasanya yang angkatan-angkatan sebelumnya ini 500, 500, 500, tetap kalau misalnya tidak membayar sampai cicilan ketiga tidak bisa ikut tes. jadi semacam itu. Kalau yang Paling ini Mas Aryo ya, deadline-nya mungkin sama aja kali ya. Ya, kalau satunya 1,5 3 bulan gitu ya. <laughs> kita aja ke 1 hal. bulan. Penoba uh, ya? mana report kita? Ada yang bisa saya screen gak? Boleh. Eh, saya uh, screen itu. Ya, coba yang saya screen. Saya coba. Entar Kak bulan ada-ada ikutan. Bayarnya satu setengah kak. Boleh, udah udah tampil belum ya? Udah, udah, udah tampil. Nah itu. Coba lihat rinciannya. Rincian. Tanda tanya ini tanda, tanda, tanda, tanda tanya. Tanda tanya, -tanya, tanya, tanya itu coba tanya, di. Yang tadi yang tadi. Tadi dua puluh tujuh April. Dua puluh tujuh April. Huh. Nah, berarti sama kan dengan tanda saya kan, cicilan ketiganya ini sama. Iya. Yeah. Sama aja sih sampai 27 April kita juga bayarnya 1.500. Intinya seperti itu. Iya, sama aja. Repotan kita kayaknya tiap bulan harus lapor. Kalau saya kan dari ini kemarin apa? Padahal uh, dari yang bisa saving Karuka. 500 per bulan. Iya, benar. Soalnya biasanya kalau kelok itu kita harus uh, laporan ke biro keuangan kalau misalnya LMS nya kelok gitu. Kalau lupa bayar nggak bisa akses LMS biasanya. Oke, oke. Oke. Sudah jelas sih, saya sudah dapat jawabannya. Oke mantap Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang LMS, siakat perkuliahan, silakan teman-teman. Udah jelas semua ya? Hmm. Kalau udah jelas ini udah jam 8. kan? Kalau, ada, ya, kalau masih ada dapat jelas. 8. <laughs> Biasanya ini. Beneran bukan malu sih udah jelas kayaknya Kalau menurut saya ya Ya Alhamdulillah kalau udah jelas uh -huh. ya Tapi kan uh, ini kan masyarakat. baru sebagian Sorry, Yang join saya nah, siap. Uh, Untuk Kan di setiap kelas Ada grup antar kelasnya ya Kayak uh, kelas Untuk analisis Kursus bisnis versus Itu, itu oh. kan ada uh. Estetika humanisme Itu boleh nggak sih di, apa, Linknya itu di share di grup. WhatsApp yang udah ada gitu. Loh. Untuk Boleh. semua kelas ya mas. Karena uh, banyak juga yang belum bergabung gitu mas. Saya rasa kalau di kelas saya sih udah udah di-share ya. Mungkin yang belum nanti saya-share lagi. Cuma ada beberapa mata kuliah yang memang belum ada ininya grup hmm. sama dosennya. Yang saya ingat itu grup sama Pak Azlan sama Bu Siti. Satu lagi, apa ya? Baru tiga, kayaknya. Berarti kan kita lapan, Mas masih ada lima lagi. Berarti yang memang belum ada, Mas. Oke, okay. tapi kalau so, ada kita... diinfokan, hmm, di list aja seperti kayak uh, ah, untuk yes, uh, yeah. mata kelas ini. linknya ini seperti informasi. Ya, almarhum. Oke, okay. terima kasih, Mas Alfa. Ya, sama-sama. Oke, Mas mungkin pertanyaan terakhir ya, sudah jam 8 soalnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah itu tadi Mas, yang saya belum paham maksudnya grup WA itu yang yang bikin siapa ya? Ini hey, anak buah siapa? <laughs> Di kelas 201 ya? benar mas benar itu sama siapa ya mas Aryo mungkin bisa cari 01 Kak Aldo Kak Aldo itu ketua ya, ketua ya. kelasnya ada Mas Afif juga di sini kayaknya Mas Afif Apu. oh line. ya anu tuh belum ada grup mata kuliahnya toh Mas Makri ya, maksud saya gini yang yang bikin grup WA mata kuliah itu ketua kelasnya atau dari dosennya sendiri Uh, sebenarnya inisiatif dari teman-teman ya ketua kelas ya biasanya kan kalau di kelasnya Mas Alfat itu ada ketua kelas terus ada apa istilahnya course officer ya saya lihat penataannya gitu di kelasnya iya. Mas Alfat ya jadi setiap mata kuliah ada penanggung jawabnya masing-masing gitu Mas jadi ya sesuai kesepakatan aja di grup benar ya Mas Alfat? Ya benar Mas. Hmm. Kadang ada yang dosen yang minta oh, buat dulu Oh, harus menggunakan ini grup wa soalnya yang di telegramnya juga ada Komplit kita yang di satu iya paling ini kuncinya sih kalau mau simpel fokus saja sama grup kelasnya jadi kan informasi dari grup atau kuliah itu kalau belum masuk kan juga masuk ke grup kelas saya yakin tuh untuk kelasnya pasti share kalau ada informasi apapun jangan takut kalaupun mau masuk iya, nanti seperti ya, yang yang di Ya. Kami sudah ada yang uh, grup untuk telegramnya Jadi untuk biar enggak kebanyakan grup, oh, kan notifikasi itu tangtung-tangtung aja siapa. <laughs> Jadi solusinya malam. Solusinya paling matiin notifikasi. Jadi saya saya kalau saya semua grup itu sebenarnya saya, saya mati notifikasinya. Paling saya cek grup kelas aja. Oke okay, okay. Itu kuncinya kalau enggak mau terganggu, Mas. Berarti enggak enggak <laughs> Nggak, nggak nggak gini maksud saya mas nggak mengharuskan eh, untuk enggak. bikin WA grup lagi Telegram lagi kan banyak enggak banget sih, grupnya jadinya yang satu itu aja satu kelas iya loh. iya sih kalau nggak mau terganggu sih saran saya kalau grup kelasnya wajib diikuti bukan nggak mau terganggu kita tetap ngelihat tapi kayaknya eh. kebanyakan loh di Telegram ada WA grupnya ada uh -huh. sedangkan orang-orangnya itu itu juga gitu iya benar memang seperti itu karena kan setiap eh, informasi kan beda dari masing-masing grup kalau orangnya memang sama kalau di setiap grup pasti informasi beda itu mas cukup dipahami saya ya? boleh nambahkan nggak mas Alfa siap ya. jadi gini mas Pak Masri ini buat sharing waktu saya dulu awal masuk sama Mas Jario selain grup kelas tadi ya, ya. yang banyak sekali kata Makri itu betul Pak, itu nanti akan banyak Itu masih ada grup Mobile legend ya, Grup Game apa? Saya masih ingat tuh, jadi invite <laughs> oleh saya join, -join. Nah, Tapi nanti Pak Makri lama-lama nanti akan Mengkerucut tuh Mas, nanti lama-lama ada Hilang-hilang, lama, lama tinggal sedikit Grupnya Mas ya, yeah. kita sekarang ya, aktif tinggal Satu atau dua ya. Yeah. Yeah. Yeah. Ya Nanti kalau Kalau awal-awal masih banyak Maklum dulu ya Pak Makri ya <laughs> Saya aja masih ada di grup mobile legend tuh meskipun belum pernah main bareng ya sama teman-teman ini. Heeh. Uh, Pak uh. ya, udah di kerjaan grup WA banyak, eh, di kuliah banyak. <gitu> ya, di begini, kalau memang teman-teman kelas itu mau di, udah di Telegram aja, udah satu di Telegram gitu, nggak usah <laughs> lagi buat lagi WA, grup WA lagi. Ya, gitu. oh. Mas, iya, kita iya. tuh ada di WA, ada di Telegram, dan ada di Signal juga ya Mas Daryl ya? Saya ingat tuh, masih ada tuh. Signal malah saya nggak ikutan. Lama -lama tapi lama-lama tapi mengkerucut Pak Matri. Lama-lama iya. tinggal di sini. Gitu. Oh, iya. Oh oke. Okay. <laughs> Tergantung siapa yang masih aktif aja berarti nanti ya. Ya, iya, nah, iya. Siap, Mas. Satu, dua, tiga. Ya, tapi biasanya kalau sudah saya menambahkan aja ya, itu... Kita kan sudah sampai ke semester tiga, istilahnya kode 401 402. Ini kan istilahnya sudah ada beberapa teman-teman yang sudah ngambil semester antara nih. Jadi mata kuliahnya jadi beda-beda setiap mahasiswa. Jadi ada yang ngambil 401, 402. Nah, grup yang banyak itu tadi sangat membantu sekali karena setiap mahasiswa mengambil kelas yang berbeda-beda. Jadi Uh, kalau menurut saya sih perlu dibiasakan aja lah, kalau perlu di -ko koordinir lah istilahnya ya kalau di telegram tuh masukin folder khusus untuk mata kuliah atau mungkin folder khusus untuk apa kerjaan itu khusus grup-grup kerjaan gitu Jadi sedangkan untuk mata kuliah itu khusus uh, di folder mata kuliah itu sih kalau yang biasa oh, saya oh berarti seperti... gini ya masnya, enggak hmm. bagaimana? Berarti begini ya, Mas? Ya, kelas kelas yang ada sekarang ini nggak permanen untuk kedepannya. Berarti begitu ya? Iya, betul. Jadi nanti, kalau sudah semester oh, okay, okay. berikutnya, nanti kita bisa memilih kelas yang kita mau. Begitu, oke? Okay, kalau kalau penjelasannya kayak kayak begini, mungkin saya bisa paham. <laughs> berarti memang harus banyak gerup Oke, okay, oke, okay. terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Bagaimana sudah aman ya, Insyaallah ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas Rayan, Mas Alfat atau teman-teman nih -teman siswa lain di sini saya lihat ada banyak yang hadir juga. Mungkin tips-tipsnya ya supaya bisa mendapatkan nilai A di sini sudah di share sih tadi sama Mas Alfat caranya mendapatkan nilai A itu Insyaallah kalau di dijalankan tadi yang di share sama Mas Alfat dapat A lah bagus nilainya sempat tidak sempat kerjakan soal nilai belakangan setuju ya ini mas Hans ini nambahin ini semua tugas dikerjakan itu aja oke manfaat mas. mas Hans <laughs> kerjakan dulu nilai belakangan ya mas setuju saya mas mas Hans oke deh saya kira sedaman ya waktunya sudah sudah. Ya, saya rasa, uh, saya rasa Mas Jero kan ini masih seminggu ya nanti kan hmm. ini rencana rutin ya Mas ya Insya Allah di awal, -awal Insya Allah. Uh, nanti uh, sudah mulai ada tugas apa hmm. bisa sering-sering ya Mas Jero hmm. ya. Iya tapi, tadi ya. sebenarnya ada Pak Erik gitu. Pak Erik itu minta tolong minta diditemukan cara mengupload tugas tadi itu. Nah tapi ini kita belum ada yang kosong ya Mas ya, belum ada tugas ya. Mungkin berikutnya ya hmm, next ya. ya. Nah. Nah. Jadi tak bisa menemukan. Saya baru lihat tadi. Oh iya, belum matanya. Ini yang juga apa. enggak enggak tetap ini. Cuma berapa orang kan? Masih mm -hmm. ada yang belum join ya? Iya, apa-apa. Mungkin, gak apa -apa. Mungkin ya. next time aja nggak masalah kok. Okay. Oh ada itu di 401 bisa eh. 401 kan ada tugasnya Pak Siapa Pak Andre itu, itu gitu, belum. Masih buka. Eh. Kan? Masih buka ya? Oh, oh ya. Nah, nah. Saya lihat dulu ya yang tugas pertemuan satu itu. Saya lupa Pak Andri kamu... saya lupa karena selalu selalu pertama, Pak Arman Jadi ya, nah, jadi <laughs> langsung di-upload. Jadi saking lupa itu. Indah <laughs> ya, saya... saya... sih ya. ya, biasanya sih kalau sempat ya, ada waktu langsung saya upload aja gitu. Nanti kalau misalnya mau diedit ya, edit belakangan gitu loh. Tapi rata-rata sih oke-oke aja sih jawaban yang dia pertama itu biasanya sih seperti itu. Ntar ya. ya. Oh iya, iya masih dibuka nih Mas Aryo. Benar-benar. Yang diskusi dua Mas Aryo. Pak Andri mas. Yang keamanan sistem informasi. Masuk ya? Tuh. Nah. Iya keamanan sistem informasi ya. yang nah ada itu. Ya, tugas. nah ini kumpulkan tugas ya. Lupa ya, ya. di sini. Belum, ya. belum kelihatan. Balik lagi, balik lagi. Oh, nah. Ya. Nah, ini kan mata kuliahnya depannya ini. Iya. Ya, kan kita geser. Ini ada tugas nih. Nah, oh iya ini belum saya like ini. Jangan lupa ya. Seperti kata Mas Alfa tadi, like, kita kasih terima kasih sama subscribe ya. Andri. Halo, subscribe, subscribe ya. Oh ya, subscribe ya. like dan subscribe ya. <laughs> Oke. Okay. Ya ini ya tugas ya kita yang di sini. Oke kita klik. Nah ini yang apa ini yang yang kedua ya? Iya yang kedua ini. Tuh ini sudah habis. Oh ini sudah dikumpulin sama saya nih. Kuliahnya susah-susah gampang ya. itu. Ada klik ubah itu. Ada ya, ya, ubah. Skenario. Oke. Kita nah, ubah Menambah jawaban, kurangnya. Nah ya. di sini nih tambahkan berkas nih. Biasanya nih, ini. tambahkan berkas ya. Mau kirim foto, juga boleh <laughs> tambah ya. Kirim foto, tambah upload, upload ya. Terserah ya, misalnya ini filenya ya, pertemuan satu. Misalnya yang ini di-upload sampai selesai. Nah, ini filenya kan, ini sudah terupload ya, sudah masuk storage-nya kita klik centang sini ya, pilih ya sudah deh ya sudah terupload ya ini ya, aman ya nah, biasanya kita tinggal gitu aja oh, kalau ini, misalnya push ya gimana? di tempat gak ada ya gak ada ya? Biar logo... oh, oh, oh, oh. ya ya kita hapus ya nah, oh, oh, oh, oh. Push. Ini eh, Muhammad, oh, Muhammad coba ya. Anaknya nangis bilang berisik. Oh, bapak ini juga, nangis berisik nangis. juga berisik juga. Om Mario, saya izin lift ya. Oke. Okay. Ada Oke, okay, mas. Terima kasih apa -apa. semuanya ya. Terima kasih. Ya Yo, Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin lift, mas-mas semuanya. Iya Terima kasih mas. Terima kasih sama sama. Mario lihat ada banyak pun enggak ada kan? Gimana? Belum, masih belum. Belum, belum keluar punya kita yang kedua. Amat ah, susuin dulu, ya, -ma aman, aman. Bukannya udah ya Omarman semalam? Yang sabtu. Dulu kemarin yang itu. Yeah. ya apa tuh? Iya, ya kan kalau udah selesai diskusi enggak muncul tuh gaset. Iya harusnya muncul itu kan Enggak, nah, aku kosong banget tuh Ingetin oh, aja tuh Pak andri belum ada soalnya Jangan diingetin Oh iya biar, biar aja sudah Iya biarin aja <laughs> Oh iya nanti untuk yang Maba Yang sudah terdaftar di kemarin Google Form ini berdua, bagus, ya. Mungkin nanti kita tarik langsung ke grup-grup divisi ya Kan ada telegramnya kan juga disitu kan. Jadi nanti tolong dari kepala kepala divisi sama perwira bisa narik anggotanya langsung langsung grup divisi dulu baru nanti tarik ke grup full squad itu. Ya siap siapa Ahmad? Eh, Omarman. Hmm. Oke, okay. oh iya di sini ada yang belum mengisi itu nggak survei pensamaku kemarin? Kayaknya banyak yang sudah ya, Mas Ismit. Rata-rata sudah ya. Saya lihat nama-namanya kayaknya sudah. Masuk. Itu arahnya kemana pengisian survei pensamaku itu? Uh, itu untuk ano aja sih, untuk tata kami lah, untuk tata kami di himsifo kan ini kan. Kita menanyakan uh, divisi peminatan di Himsisfo. Jadi nanti kita bisa mengundang teman-teman yang berminat di divisi tersebut masuk ke divisi Himsisfo. Jadi bisa melakukan kegiatan bareng-bareng gitulah. Ininya seperti itu. Karena kan kita baru ini pengurus baru ini kan juga baru dilantik. Iya benar ya Umarman ya. Ya tanggal 15. Tanggal 15 Maret. Maret. Jadi. Uh, kalau misalnya ada teman-teman baru join ya sekalian ya nanti kan kita pasti ada LDK ya latihan dasar kepemimpinan nanti bareng-bareng lah sekalian begitu terus yang mengenai public relation kemarin itu gimana itu public relation oh sudah oh. ngisi ya mas ya waktu survei gue aja Ah, ini oh iya berarti belum. nanti ditarik nanti Pak ah. Masdo. Nanti ditarik. Kan kemarin sudah ngasih ininya ya WA sama Telegram ya. Nanti tarik lewat WA atau telegram hmm. grup masing-masing divisi. Kalau biarkan pabrik Public salah satu divisi di hmm. Nanti kegiatannya apa aja itu yang Public itu? Nah nanti dijelaskan setelah join di grupnya nanti masing-masing. Nah nanti kalau sudah kumpul semua kita adakan rapat besar-besaran semua. Eh, karena ada anggota baru lagi kan, jadi divisi apa terus kita lagi melakukan apa aja di masing-masing divisi. Pokoknya kita satu periode sampai 2023 satu tahun lah. Pokoknya anggota satu tahun gitu ya? Iya. Nanti ganti kepengurusan nanti dipimpin oleh angkat batch batch 3 berarti nanti untuk ketua untuk yang berikutnya ya. Uh, wakilnya dari batch 4 begitu nanti kalau kami. Oh, Mario masih ada data kan ya? masih masih ada data kemarin itu 40 orang ya mengisi lumayan ya. ya dari yang hadir ini mengisi semua sih Pak Zul ini juga mengisi Pak Zul Kifli ini domisili Sumbawa ya pak ya Pak Zul Kifli ya Oke. benar <tuk> uh, <tuk> ya, okay. aku tadi udah kaget sama Masanya, Ahmad <tuk> kok terenyang-nyang sudah <laughs> ngajar lagi Pak Zul <laughs> langsung terlangsung terbayang masalahnya ah, ya, Pak Zul yang itu Pak Zul Pak Zul Pancasila Oh Pak Zul Mansyur kalau itu mah oke sudah mulai cukup kalau ini malaman ya terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir ya udah ya, kita tutup pertemuan malam ini ya e, nanti kalau yang belum, apa istilahnya nggak ngikutin dari awal, insya Allah kita bagi recordingannya ya, jadi teman-teman bisa nonton dari awal lagi oke, okay. nanti kapan lagi kita sharing session Omarwan oh. ya mungkin kita kita kasih tau lah pokoknya ya kita undang teman-teman semua oke, okay. terima kasih pak, boleh tanya satu lagi pak boleh boleh boleh Makan, satu ya satu satu sorry cuma satu poin aja itu kan hmm. uh, penilaian kan salah satunya ada uh, untuk yang gak ikut uh, sinkron atau nonton video uh, nonton uh, ikut vikon itu kan ada asinkron ya asinkron itu kan ada salah satu penilaian yang di apa yang diberikan hmm. oleh dosen dari rekaman uh, rekaman apa video nah saya lihat kok Uh, rekaman video itu tidak ada di lms ya apa saya yang memang kurang uh, ngerti gitu? Ya uh, izin menjawab ya uh, kalau setahu yeah. saya itu memang kalau rekaman vicon itu uh, tergantung dosennya pak gitu jadi kadangkala -kadang itu memang dosen lupa record ya kadangkala -kadang ya makanya kalau misalnya lagi kuliah itu misalnya enggak ada tombol apa istilahnya bunyi recording in progress lah, semacam itu itu oh, diingatkan oh. dosennya ya jadi tolong diingatkan bu belum di record ini bu mohon di record gitu semacam itu ketika Vikon jadi kalau misalnya tidak ada tom apa maksudnya recording in progress itu tadi ya alamat tidak ada uploadan gitu karena kan itu ketika dosen memencet tombol record itu nanti akan disimpan oleh sistem begitu rekornya. Tapi nanti, tetap, nanti rekamannya dikeluar di LMS juga ya? Iya, nanti diposting sama dosennya kalau sudah record. Jadi ya ini, ini lah, begitu, Bu minta tolong siap Bu. Oke. Siap. Terima kasih banyak nih ininya sharingnya nih mahasiswa ya. baru, salam kenal saya Rian dari Malang domisili oh, tapi nah. kerja di Palu, Sulawesi Tengah oh, wow. di saya sedang di Malang nih Mas Rian oh, nanti lebaran pulang ya, bisa kopi darat ya, kopi darat ini saya sedang di Malang, saya domisili Bandung, cuma sedang di Malang ini, di Maga Mendung Mas Keting. kopi darat oh, Surabaya ya, Jawa Timur ya kalau pas ke Malang kontak aja Mas Rian nanti untuk ngobrol Mas siap, siap, siap siap, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, <laughs> Seringnya sama, sama, sama. kakak ya, kakak kelas ya. Sama-sama lah kita sama. <laughs> Oke, Oke cukup. Terima... terima kasih. Ya terima kasih banyak. Siap. Terima kasih, Varian. Ya sudah kalau gitu karena sudah terlalu malam ya. Ini sudah lebih setengah jam dari jadwal kita. Oke Terima kasih kehadirannya teman-teman. alamin Ya saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walek Semangat Mantap, makasih makasih Makasih. Om Ahmad salam buat oh, Om Ahmad Junior ya. Iya. Iya iya Om buat belum Om buat. Om buat seru. Hai itu itu memang kayak gitu tuh. Hai, kita Aduh. Ayy.